Halo teman-teman, oke sebelum mulai jangan lupa like, tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Wow, wow, wow, wow. Wah, ada mainan bagus-bagus banget ini teman-teman. Wow, kita akan bersihkan saja ya teman-teman ya. Wow, ada airnya jernih banget teman-teman. Oke, kita akan bersihkan ke sini. Kalau sudah bersih kita taruh di tempat ini teman-teman Ayo teman-teman kita bersihkan teman-teman Wow Apa ini teman-teman ya Wow Buah mangga teman-teman Mantap Wow, roti teman-teman! Wow, gunting! wow tasnya bagus banget teman-teman wow wow wow setrika baju teman-teman wow mobil balap Wow, timbangan untuk berdagang, teman-teman! <SILENCIO> Wow, hari mau teman-teman. Wow, jebra teman-teman! Wow, badak Wow, cerah teman-teman? saurus. wow macan tutul teman-teman Wow, mobil pego teman-teman. Sekarang sudah selesai membersihkan mainannya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. -teman. Oke, dadah teman-teman.